Anda bisa dan sekali on the beach. kata-kata sih ini enak sekali masakan Jawa asli kupat landan siram santan pulau lepan nyewon punten di lah mantap macang geng warga Tukir mengucapkan Minah ini di Mohon maaf, la